Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada panitia martsama Dan juga kepada Anak-anakku sekalian Calon Siswa-siswi MTs MTSN 5 Serang yang Berbahagia Bagaimana anak-anak Kabarnya hari ini Mudah-mudahan semuanya sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini Sampai besok uh, Secara online Anak-anak sekalian uh, Kegiatan ini Materinya adalah tentang belajar efektif Belajar efektif Anak-anak tahu apa arti belajar? Belajar adalah bimbingan ke arah kedewasaan atau dikatakan bahwa belajar itu adalah merubah tingkah laku yang asalnya tidak bisa menjadi bisa itu belajar sekali lagi bahwa belajar adalah kegiatan untuk merubah tingkah laku dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu Contohnya Anak-anak belajar Tentang Berhitung Asalnya anak-anak tidak tahu Ketika belajar Lalu kalian mengerti Itulah yang namanya belajar Nah Bagaimana Supaya kita bisa belajar secara efektif artinya belajar yang singkat tapi cepat mengerti itu tentu ada beberapa strategi pertama strateginya anak-anak kalau anak-anak mendapat pelajaran dari guru maka sorenya atau malamnya dipelajari, dibaca kemudian besok menerima pelajaran lagi dibaca lagi Nah, jadi harus selalu diulang-ulang Jangan sampai anak-anak belajar itu menunggu materi sampai menumpuk Ya diberi pelajaran oleh guru tidak mau dibaca Dikasih lagi pelajaran oleh guru tidak mau dibaca Begitu mau dekat ulangan Atau ada pengumuman bahwa besok mau ulangan Baru kalian dibaca Itu Insya Allah pasti Tidak ada yang hafal Pasti pelajaran yang kalian baca itu Yang kalian pelajari Sulit untuk masuk ke otak Karena sudah menumpuk Oleh karena itu Belajar yang baik adalah Belajar yang sering-sering kita lakukan Ya, Satu materi pelajaran Sering dibaca oleh kita Tiga kali, empat kali Dan sebagainya jangan sampai pelajaran 10 dibaca satu kali itu susah mau dimengerti anak-anak mungkin kalian bisa membandingkan seorang bocah kecil yang Tafid Quran yaitu Musa kira-kira sekarang usianya 10 tahun ketika usia 7 tahun prestasnya luar biasa Sampai-sampai di Mesir dia juara ketiga tingkat dunia untuk takut Al-Qur'an Usianya saat itu tujuh tahun Nah sekarang bagaimana dia cara menghafal Quran? Ternyata enggak sekali jurus Sejak kecil orang tuanya memberi ayat demi ayat Lalu surat demi surat Terus sedikit demi sedikit Ya itu enggak langsung Ya satu surat, dua surat, lalu baru ke satu juz dulu Begitu ini udah hafal di berikutnya Terus akhirnya sampai sekarang ini 30 juz Dan itu sering dibaca-baca Anak-anakku sekalian Malaikat Jibril mengajarkan pertama kali ke Nabi Muhammad Itu adalah tentang membaca tentang belajar Supaya Nabi Muhammad itu Membaca sesuatu Belajar sesuatu Ayatnya yang kita kenal Yaitu wahyu pertama turun Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Coba perhatikan ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini ketika digulahi Kata Malaikat Jibril Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan Membaca Ketika kita mau membaca Kita buka dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim Ketika kita mau belajar awali dulu Dengan membaca Basmalah Umumannya Anda mau membaca buku IPA ya Sambil buku IPA-nya dipegang Dibuka halamannya Bismillahirrahmanirrahim Itu awal Supaya kita ingat Bahwa semuanya itu adalah Yang berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mendapatkan ilmu juga Karena Allah Maka sebagai pembuka kita baca basmalah. Ayat keduanya Holakol insana min Dia telah menciptakan manusia Dari segumpal darah Ingat, yang kita baca itu adalah nama Allah Di mana Allah itu menciptakan manusia Dari mana? segumpal darah Jadi kita ini asalnya dari segumpal darah Ikhrab warbukal akram Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah Kita suruh mempelajari Bahwa Allah ini betul-betul sangat pemurah Sangat rohman dan rahim Kasih sayang kepada manusia Manusia diberi mata Manusia diberi Wajah yang ganteng Diberi akal, diberi ini Begitu maha pemurahnya Allah itu Maha pengasih ya, Kalian diberi sehat Sehingga kalian bisa sekolah Bisa belajar Bisa bermain Itu karena apa? Karena sifat kemurahan Allah kita pelajari ternyata Allah itu betul-betul maha besar karena Dia telah menciptakan baik menciptakan manusia maupun alam kemudian juga maha pemurah memberi sesuatu itu dengan sangat banyak kita tidak bisa menghitungnya Allah Dia alamabil kolam yang telah mengajarkan manusia dengan pena dengan kolam Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya alam al nama alam ya kita coba perhatikan dulu kita tidak bisa membaca Quran lalu kita belajar membaca Quran alhamdulillah ya setelah kita belajar membaca Quran kita bisa tentunya bacanya tentunya belajarnya harus serius. Kemudian dulunya kita tidak bisa berhitung Satu, dua, tiga, empat, sampai seterusnya Karena kita belajar Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengerti Sehingga kita bisa menghitung Nah dan lain sebagainya Oleh karena itu anak-anakku sekalian Belajarlah secara efektif yaitu Sering-seringlah kamu mempelajari sesuatu Sering-seringlah kamu membaca sesuatu yang kamu ingin ketahui Ya, Membaca itu harus selalu diulang-ulang Jangan sampai sekaligus Kita ingat Bagaimanapun ya, Orang yang menghafal Quran itu Membacanya tidak satu kali dua kali tetapi sering diulang-ulang. Oleh karena itu, gunakan waktu semaksimal mungkin, kurangi waktu bermain, ya, kurangi candaan dengan teman-teman, perbanyaklah -teman, baca buku, apalagi sekolah kita ini sekolah yang sudah masuk adiwiyata, contoh ya, sekolah yang membentuk lingkungan sekolah ini menjadi asri, menjadi indah supaya kalian bisa membaca di mana saja di lingkungan sekolah itu supaya betah, di bawah pohon, di taman baca agar lingkungan sekolah ini betul-betul enak untuk dijadikan tempat belajar tempat membaca itu saja dari Bapak mudah-mudahan ada manfaatnya Tolong campurkan supaya kalian berubah cara belajarnya Sekarang kalian sudah masuk jenjang sekolah tingkat lanjutan pertama atau MTS Tentu belajarnya itu berbeda dengan ketika kalian SD Dituntut kalau di SD itu lebih banyak belajar dengan guru Tapi kalau di MTS di samping belajar dengan guru kalian juga belajar sendiri dengan cara membaca buku bertanya kepada teman bertanya kepada orang tua kalau kalian membaca di lingkungan sekolah ada yang gak ngerti ya tanyakan ke guru tidak apa apa kamu datang ke guru menanyakan pelajaran itu insyaallah guru juga akan memberikan jawaban dengan demikian insya Allah kalian akan berhasil belajar di MTSN 5 Serang ini. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.